Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Berbagi ID, platform sosial education technology. Membuka cakrawala dengan berbagi karena dengan berbagi belajar memberi arti. Belajar Berbagi ID, apakah hanya sekedar berbagi? Tidak. Di Belajar Berbagi kami juga menjembatani tentang informasi beasiswa, riset teknologi dan beberapa topik aktual lainnya. Yang pertama adalah belajar scholarship kami ingin menjembatani anak muda di daerah atau berada di daerah terpencil untuk menempuh studi bukannya di dalam negeri tapi di luar negeri. Yang kemudian mereka menghadapi dunia baru dan mengalami pengalaman baru. Yang kedua fokus kami adalah tentang belajar riset. Menjembatani guru, peneliti atau dosen untuk mampu menulis paper serta mempelajari hal baru baik dalam riset. Yang ketiga adalah belajar teknologi karena teknologi berkembang begitu cepat. Ini adalah beberapa tentang belajar teknologi Kemudian apa saja lagi selain teknologi Kita juga menghadirkan program unggulan Seperti pelatihan komik digital for teaching education dan Business, di Dimana kelas ini dihadiri lebih dari 200 orang Dimana dengan lebih dari 10 batch Kemudian apalagi kita juga menghadirkan Salah satu area fokus yang lain yakni tentang uh, recent atau topik lain yang saat ini dibutuhkan seperti saya di tengah pandemi menjaga mata dari gemburan gadget dan topik terkini lainnya seperti pengelolaan jurnal dan sebagainya. Sampai ketemu di belajar berbagi ide.